Berjumpa dan hadir kali ini para slotterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku. ya ada nih kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88. Dan untuk para slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen subscribe tentunya channel dari Sojani. Agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main bocoran dan pola slot gacor di hari ini. Memainkan uh, modal-modal recehan aja para get opet kacanya pada topcara 88 juga kita akan coba mainkan pola dan trikter gacor dari Get of the Kaca dan untuk kalian juga yang selalu mendapatkan update video terbaru mengenai pembocoran dan pola slot gacornya cukup pencet like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojane ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojane otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya pada Sojani, ya jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojane. dan tentunya untuk linknya dari topcara 88 sudah kita semangat ya kalau komentar kali so, ya. kita coba gas nah, deh bukan kali ini kita sambil nantikan sabaran sambaran gacor dari get of Gatot kaca ya bosku waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal eris semangat ini bareng get of Gatot kaca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 untuk antara mode dan te, jangan terlalu memasangkan buat Karena itu bukan menambah pemenangan, justru menambah perungkatan Kali ini kita coba turunkan Masih bareng gate of gasot kaca nih, boy Kita coba kali ini, kita coba sambar kali ini bareng si simbol bolnya boy Gate of gasot kaca luar biasa banget kali ini Oke, okay, ini... Sambarannya agak sedikit, sanggung ya bosku karena masih baru-baru yang memainkan get of kaca Namun mudah-mudahan untuk profitnya bisa meledak maksimal di kesempatan di hari ini Dan sekali lagi untuk fansplotterku yang pengen nyobain langsung main di situs ini Linknya sudah kita sematkan di kolom komentar, begitu pun untuk join grup whatsapp whatsappnya Dan kalian juga yang ingin selalu mendapatkan update terbaru mengenai info bocoran dan pola slot gacor di hari ini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 coba cobain terus kita cobain terus pantang pulang sebelum jumpang, bosku kita nah, coba sikat sikat kancor di kesempatan di hari ini barang di tahun karut kancor kita turunkan si kembali kali ini boy dan nah, untuk kalian para sapa, sapa yang punya pola terbaiknya setelah corek-corek di kolom komentar meter mungkin para sapa-sata pengen nyoba ini ya. mudah-mudahan hari beruntungan ya dan ingat untuk beruntungan setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bait dan waktu yang sama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 dari situs ini ya bosku ya Dan kali ini kita coba besarkan kembali simbol demi simbolnya Dari kita kaca bosku kita perlahan ya Perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi Kali ini kita berangkat simbolnya Sama-sama belum kita mengenal ya simbolnya Oke kita anggap saja hampir sama karena Seperti kita mau input sedikit Oke ini berangkat Iya, untuk game ini juga baru rilis ya bosku ya Kali ini coba kita turunkan kembali kita besarkan Secara perlahan kali ini boleh Kita coba kasih paham kali ini brother Kita besarkan lagi Dan tentunya tempat selesai tersebut juga Terima kasih untuk persamaannya ya Dan tentunya dengan pola-pola yang kita main kali ini mudah-mudahan bisa menutup kalian untuk mengawali Kalian memulai mulai game shot ya Dan kali ini terus coba kita besarkan Perlahan kembali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 kita ke simbol, hijau grand sambal kali ini ada batu merah juga ada grand diamond purple diamond semua tapi Di sini bos simbol yang begitu menarik kali ini kita turunkan mudah-mudahan profit ya Oke letak kembali kali ini kasih pecah oke mantap jiwa bos kita coba lagi kali ini bos Sip kali ini kita kasih pecah lagi